Pemain Malaysia sengaja tak serang pemain Indonesia yang cedera parah Wow ini salah satu apa ya Kejadian yang sangat-sangat menarik, kalau menurut saya, apabila istilahnya kita faham akan musuh kita, kita faham dengan lawan kita macam itu. Jadi, dalam permainan itu pasti ada istilahnya cedera, pasti ada kalah dan menang. Tapi di sini, ya, ketika istilahnya pemain Indonesia cedera parah, maka pemain daripada Malaysia tidak menyerang, guys. Sengaja tidak menyerang So ini respect banget So keren banget Seperti itu Istilahnya banyak kejadian-kejadian Yang mungkin Ya mereka pemain-pemain ini memakai hati mereka Ya bukan nafsu mereka Jadi kalau kita bermain maka lihat juga lawan kita Apabila lawan kita itu istilahnya ada cedera Ya sudah kewalahan macam itu kita boleh istilahnya uh, Slowkan uh, serangan-serangan kita Itu kalau istilahnya tidak akan membuat uh, sebuah penilaian itu fatal Seperti itu guys So langsung saja saya sudah penasaran kita tonton videonya bersama Let's go Oke, okay. oh ini ya yang cedera ini guys. akbar ya Allah. Pemain bulu tangkis tuh pasti guys cedranya di sini. Bisa juga di sini guys ya Allah sakit banget ya Allah. Allah tuh langsung guys respect juga ya. Uh. susah sekali ya permainan Satu memperjuangkan. poin lagi masuk semifinal. Oh 88 poin. Di alami Jeremiah Eric Yochi Rambitan pada babak perempat final Indonesia Open 2022. Aha. Pasangan Pramudia Kusuma Wardana ini mengalami cedera parah pada lututnya ya Allah penghujung game ketiga. Pertandingan set ketiga berjalan alot layaknya set pertama dan set kedua. Oke, okay. kejar mengajar angka terus terjadi pada saat kedudukan 2018, untuk keunggulan oh Premier. Terjadilah insiden yang tidak mengenakan Oh sakit banget. yang berada tepat di depan net hendak mencegat bola dari pasangan Malaysia. Uh -huh. Namun, tumpuan kaki Yere tidak sempurna. Oh, Bagi bagian lutut Yere mengalami cedera yang cukup parah kita aja ya kita aja yang kram gitu ya kan selepas kita lari terus tiba-tiba kram itu gak enak banget apalagi kayak gini guys tumpuannya gak sesuai dan membuat istilahnya lututnya itu cedera dan cederanya juga bukan kecil maksudnya bukan ringan gitu sampai dia kayak gitu tuh sakit banget pasti dan ini disebutkan adalah cederanya yang sangat-sangat parah ya Allah semoga diberi kesembuhan ya oh my God walaupun mengalami cedera parah namun Yere tak mau menyerahkan game ini begitu saja kepada pemain Malaysia okay. Yere berusaha bertahan untuk menyelesaikan satu poin saja tersisa untuk dia meraih kemenangan para penonton di istirahat pun terus memberikan semangat oh. untuk Yeremia di pihak lain Oh uh, nyilu banget itu ya Allah lihat lawannya kesakitan yang hanya memakai satu kaki kedua pemain Malaysia Aren Chia pun dengan respect yang tinggi namun tetap profesional sengaja tidak menyerang Yeremia dan hanya menyerang sisi Pramudia Wardana woi akhirnya anak asuh reksi mainaki ini menang dengan skor 2220 jadi jadi yang yang yang respectnya tadi adalah penyerang ataupun pemain daripada Malaysia ini hanya menyerang bagian belakangnya saja guys karena tahu istilahnya yang depan ini nggak bisa bergerak dengan lihai seperti itu Wow <laughs> dalam banget sih keren selesai pertandingan kedua pemain Malaysia langsung menghampiri pemain Indonesia yang tergeletak kesakitan bahkan Aaron Chia langsung minta kepada penitia untuk langsung membawakan kursi, kursi roda, roda ya Allah keren banget sih reksi mainaki pelatih Malaysia yang merupakan legenda belut Indonesia pun langsung memeluk Iremia wow. hingga menangis ya Allah Iremia pun banyak mendapat dukungan dari pecinta badminton Indonesia atas aksi heroiknya yang tidak mau menyerah walau cedera parah Bahkan di media sosial Kini Yeremia mendapat julukan Ultraman <San> <San> <San> <San> Guys, perjuangan Ya Allah, aku sampai menangis Ya Allah Gak apa-apa gak apa-apa Oke okay guys sampai nangis guys bener guys Ya Allah ketika penonton semuanya gak apa-apa ya Allah akbar Dan itulah perjuangan daripada pemain-pemain kita Indonesia guys Dan kita jangan pernah memandang sebelah mata kepada mereka. Pemain bola, bulu tangkis. Ya, dalam bidang apapun olahraga. Yang mereka berjuang sekuat tenaga kita untuk membanggakan negara kita, Indonesia. So, kita patut dan harus mendukung mereka. Senantiasa istilahnya mendoakan mereka juga. ya Karena kita, nama kita harum. Indonesia harum di mata dunia karena perjuangan mereka di setiap olahraga dan lain sebagainya so teman-teman sekalian dan ini juga merupakan pelajaran bagi kita semua untuk respect kepada semua orang ya. jadi apabila orang itu lebih ataupun lemah daripada kita kita harus respect kepada mereka apabila istilahnya mereka kesakitan maka kita tolong apabila mereka istilahnya kelaparan kasih makan apabila mereka kedinginan kita kasih penghangat kita kasih selimut, kita kasih baju seperti itu. Dan apabila kita menolong orang yang memerlukan ataupun yang membutuhkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menolong kita. Apabila kita senantiasa membutuhkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hakikatnya kita di dunia ini senantiasa kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita. Membutuhkan ataupun memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap apapun yang kita lakukan. Karena kita boleh berbicara, kita boleh bergerak, kita boleh bernafas. Itu berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk berbicara dan juga istilahnya melakukan aktivitas kita. Maka daripada itu, jangan pernah lupa akan bersyukur dan mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, karena hakikatnya. Kita boleh seperti ini itu karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah tidak mengizinkan kita untuk berbicara, tidak mengizinkan kita untuk beraktivitas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan ya penyakit ya agar kita sakit. Allah akan mengirimkan segalanya ya agar kita tidak menjadi orang yang maksudnya terjerumus kepada jurang kesesatan. Apabila kita masih berada di jalan baik, maka bersyukurlah. Apabila kita berada di jalan yang salah, maka mintalah hidayah kepada Allah, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita sudah lakukan, maka mintalah keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga agar supaya kita hidup bahagia. Di dunia dan juga akhirat Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Ini sebuah pelajaran sangat besar bagi kita Agar kita senantiasa respect ya, Kepada orang-orang yang di bawah kita Ataupun orang-orang yang memerlukan Jangan pernah kita melihat ke atas akan hal dunia Tapi melihatlah ke bawah karena banyak orang yang lebih memerlukan dan membutuhkan Atau bahkan mereka tidak boleh makan dalam sehari, dua hari, tiga hari Maka daripada itu senantiasa bersyukur dan mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita Terima kasih apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh